Terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Baiklah sahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Banyak sekali vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita persahabat ya Di Bandung malam ini penuh tentunya momen-momen spesial cute yang disuguhkan oleh idola kita kabar pertama persahabat ya perhatikan Wah, wow, baru saja kakak Bilar ini mengunggah sebuah postingan persahabat ya. Bunda Lesti lagi ciumin anak dari Kak Marcin persahabat ya. tepatnya. Ini calon mantu Eslar. Wah, cantik banget di persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk mereka. diunggah kembali atau di kembali oleh akun Lesti Bilar Tim. Ada kalimat kemsen yang dituliskan, Masya Allah gemes banget, katanya tuh. Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan. Salah satunya, dari akun mahar-7300.usd mengatakan, Masya Allah cantiknya calon mantu Leslar, Bang Bi lagi ngenalin sama BBL ya Bang. Luar biasa banget persahabat ya, kita nggak sabar banget juga nih menunggu lahirnya baby L, pasti cute dan lucu banget persahabat ya. Dan ke momen selanjutnya, ini ada momen spesial, delasi dan margin persahabat ya, ibu dan calon ibu nih. Wah cantik banget ya, idola kita selalu tampil sangat luar biasa, gemes banget, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan ke berikutnya juga, perhatikan ini ada momen yang sangat luar biasa, cute banget ya. Momen cidukan Lesti lagi semakin kakak Rizky Pilar dengan macam banget ya. <tose> Romantis banget sih Papa Bilar dan mudah Lesti, Masya Allah. Mudah-mudahan saja kekiutan ini selalu diberikan oleh Lesti dan Rizky Pilar Hingga banyak komentar yang diberikan, salah satunya dari aku, Arij Triani. Tuh kan, dapat dari orang lain Bukan idola sendiri, natural, no settingan Makan yang iri banyak Katanya tuh persahabatnya, memang luar biasa banget Tidak kita Tentu, cidukan vitamin dari orang lain Mudah-mudahan selalu berbahagia Dan kegabar berikutnya Ini ada sebuah gas special terbaru juga Persahabatnya, wow Sepertinya nih, Leslar, akun OTW juga nih, Persahabatnya sudah Tentunya siap-siap juga Mau ke mobil Persahabat ya, sepertinya sudah selesai acara di Kak Marcin, mudah-mudahan saja semuanya lancar dimudahkan urusan Lesti dan rizky pilar kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terakhir selanjutnya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, kami mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh